oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya uh, ini sekedar info untuk teman-teman uh, kita akan uh, bukan bermaksud untuk mengguri ya tapi kita membagi informasi uh, tentang cara mencari mencari tahu pengapian yang hilang ya ini adalah motornya Grand dan nanti kita akan uh, cara membacanya ya jadi untuk mencarinya sebenarnya motornya hidup ya cuman kita menunjukkan E, cara pencariannya e, jadi e, kalau untuk mencari itu tidak langsung difonis dari ini CDI mati atau koel yang mati dan yang lain-lain ya. E, jadi kita coba lihat di bagian 10 dulu nah langkah pertama itu di, kita lihat di bagian 10 dulu karena 10 itu adalah bagian yang utama ya. Nah nanti 10 kita baru masuk ke CDI, CDI baru ke koel file well, lalu baru ke busi ya itu percikannya langsung saja kita cek dan untuk warna kabelnya yang kita lihat itu yang dari 10 itu adalah warnanya warna merah leres merah ya nah. nah kita lihat nah ini sudah di langsung langsung juga bisa ya langsung ke CDI karena kalau di motor green itu masuk ke sini lalu balik lagi ke sini nah ini karena dilangsung mungkin biasanya ya kalau di motor green itu ini sering tidak ya maksudnya putus gitu jadi singkatnya lebih disambung langsung ke CDI seperti itu nah jadi untuk melihat ya kalau motornya itu mati hilang pengapian ya kita cek di bagian ini spool ini adalah kabel ya kabel yang dari 10 nah ini terlihat ini adalah kabelnya warna hitam leres merah nah jadi kita lihat dulu di bagian ini menyala atau tidak kalau memang menyala berarti bukan dari spool ya nah seperti itu kita coba lihat untuk menyalanya itu seperti apa ya Nah kita cari posisi ini kalau teman-teman uh, punya tas pen bisa menggunakan tas pen DC ya lebih gampang jadi tidak buka-buka. Ini kalau punya tas pen kita tinggal tusukan saja. Nah, seperti ini. Nanti kita akan lihat kalau memang uh, menyala di sini itu ada apa ya? Kalau sepulnya itu tidak bermasalah di sini nanti akan ada percikannya. Sebentar. Kita akan dia C cari posisi bisa terlihat ya melihat uh, uh, menyala warnanya biru ya itu berarti posisi 10 itu normal nah dan untuk melihat juga ya ini untuk melihat dari pulser-pulser juga harus dilihat kadang-kadang pulser itu kabelnya ada yang putus ya memang uh, sangat jarang sekali kalau pulser itu bermasalah tapi untuk kabelnya kadang itu ada yang sering putus ya untuk melihat sepul itu kalau di groundkan untuk di -kan itu tidak akan terlihat percikannya ya jadi bisa terbaca itu kalau menggunakan tas pen DC nah ini ini kita coba lihat ya ini kabelnya tas pen DC nya ini sudah ke ground ke bodi motor ya pokoknya nanti juga ora nah, getok soalnya cilik gini ya. terlihat ya terlihat biru ya menyala memang cuman kecil karena posisi pulser itu memang sangat kecil sekali ya jadi kalau dikonsletkan itu tidak akan ada percikannya ya karena cuman kecil sekali jadi bisa terlihat menggunakan dengan tas pentise ya oke berarti di bagian bawahnya ya untuk sepul itu masih aman dan untuk pulser itu aman nah nanti kita tinggal cari di posisi ini cdi nah di cdi ini ada lima kabel ya lima kabel itu ada kontak yang hitam leres putih ini adalah kontak dan untuk hitam leres kuning ini adalah untuk ke ke koil ya itu adalah arus output dari cdi nah untuk hijau ini adalah ground ground ini harus menempel ya seumpama ground ini kok ground ini kok putus motor juga tidak akan mengeluarkan percikan ya CDI nya ya seperti itu ya, karena harus membutuhkan ground nah ini kita lihat saja ini adalah kabel input masuk ke CDI dan nanti kita tinggal cari ya ini cari yang outputnya saja outputnya itu kabel hitam leres kuning kita lihat untuk melihat berarti ada pengapiannya atau enggak ya Nah ini kita sudah Coba nanti kita cek menyala atau tidak terlihat ya menyala ya kalau masih terlihat menyala berarti posisi yang dari CD juga masih aman ya Nah kalau posisi outputnya ini masih aman berarti tinggal kita cari di posisi uh, yang apa ya yang masuk ya yang masuk dari coil kita tinggal lihat yang dari output coilnya ya Oke, kita lanjut di bagian apa ya? Ini adalah koil ya, yang artinya ini sudah, kapnya sudah masuk ke koil. Nanti kita lihat uh, output dari koil ya. Nah, terlihat ya, ada ya, seperti nah, Ya saya enggak posisi, atur posisi dulu supaya lebih dekat ya. Kita akan le lihat lebih dekat. Ontelah sedat, ada ya. Soalnya ini uh, doublenya kadang enggak nyangkut, jadi tidak mengeluarkan mengenah. Oke, okay. nah, nah pengabian sudah ada ya. Jadi oke, oke. Okay. Okay, jadi pengabian sudah ada ya. Jadi nanti teman-teman kalau mempunyai permasalahan uh, seperti ini ya, teman-teman tinggal urut di bagian yang dari yang pertama ya. Yang pertama itu teman-teman bisa lihat yang dari 10 dulu nah nanti kalau 10 itu masih aman berarti kita cek di bagian cdi Nah jadi kalau di bagian cdi nanti juga teman-teman bisa lihat untuk soketnya dan atau kabel-kabel yang lain ya takutnya nanti itu ada yang putus jadi jangan langsung me, apa ya langsung memfonis di bagian cdi seperti itu ya jadi kita lebih teliti lagi seperti itu nah. <tuh> oke okay. Uh, sekedar info dari saya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Untuk yang info yang lain bisa tulis kolom di komentar untuk kita kapan apa ya supaya sambil-sambil bersama-sama belajar. Oke. Okay? Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.